Wih mantap langsung. Uh, Wuhu. Waduh kuat ternyata. Untung tadi udah ngisi. Yo guys selamat datang di mana part keempat ya. Di sini kemarin udah ngumpul-ngumpulin nih, ngumpulin bahan, juga ada beberapa beli resep juga. Dan itu ternyata banyak resep-resep yang udah keluar. Di sini udah ngumpulin heljar, nektar. Ini nektar itu bisa ternyata bisa dibeli di UKS ya, di infirmary. Lalu ada beberapa Nah, ini bisa dibuat Membeli di shop ya Di shop yang ada di sekolahan Terus ada di Gimana lagi nih Lupa Dan ini udah bisa dibuat semua Oke langsung aja ya Kita next Oh iya lupa dan sini kemarin juga udah bikin hell jar yang beda ya dengan kualitas yang 90 dengan bahan yang berbeda nah ini udah ada udah efek plus oke langsung sekarang kita upgrade dulu senjata-senjata niki sama senjatanya pilo senjatanya jess Oke okay, yang kita buat Ini Favorit bag Zetal Zetal itu ada resepnya ya Pilih di shop Kita nanti bisa bikin Bunyibol. Nah red petal itu ada di apa Di sekolah yang horor Ini ada ice storm Ini bisa punya ilmu ice storm Kita ambil aja Oke okay, kita buat buat dulu Oke okay, senjatanya udah bagus efeknya kita ambil semua aja ada lagi dan satu lagi track Hammer buat Niki Ini kita ambil yang efeknya api, karena kebanyakan itu monster yang ada di sekolah yang horor itu kebanyakan lemahnya karena api. Apakah yang siklus? Nah, ini bahan-bahan beli di mana? Beli di shop aja banyak. Lalu ada gear, gear juga sama di shop. Kita buat langsung. Oke, bahannya udah Clamp Oke okay. Mungkin attack kita tambahkan Dan juga res Mantap Oke okay, udah dibuat Dua-duanya Ini juga sebenarnya, Kalau bisa bikin yang tipe api nih senjatanya Cuman Nanti aja deh Semakin bahannya langka semakin bagus senjatanya Oke okay. Oke sekarang tinggal masukin gerobak mantap oh ini binaik bikin heljar naik oh iya ini bisa diaktifin lupa kan ah mantap Uah bukan lupa lagi ya ah, ini nih yang dibutuhin aktifin ini nih efek-efeknya Niki juga sama Grogu mantap crack hammer attack naik defense naik oke okay, mantap Ini yang fine, lupa belum di ini, belum diaktifin semua ininya. Semua efek-efeknya yang ada di senjata. Kalau nah, ini bikin apa? Ini oh bikin floor. Bisa nih bikin floor, bikin tepung. Nah, ini apa? Oh baju. Wah mantap nih. Bisa, bisa, bisa, bisa, bikin dulu deh buat ngekuatin bikin tepung tepung, tepung nah ini kualitasnya ini 30, 55, 60 nah, yang 60 deh Oh, Neo item harus beda kata thunderstorm deh Kita buat dulu Ya, mantap dapat flower Wah sedikit enak Dijilat Mantap Untung udah beli resep-resep Nah ini fungsi-fungsi dari beli resep ya Buat ningkatin status kita juga Sama kita harus beli Berapa barang juga di shop Buat bikin Tapi mungkin untuk potion Kita mendingan ini apa Mendingan beli sendiri atau cari di dungeon ya Tapi kalau beli juga murah kok Yang penting kita statusnya si potionnya lebih tinggi nanti bakal ngikutin kalau kita beli juga beli potion. Oh dapat lagi, dapat resep resep garam. Nah di sini fungsinya dan di sini. Kok belum bisa? Ikan ya flor udah beres. Floor, udah bisa Oh tadi beda beda beda jadi Tadi terjadi tadi berarti bukan jadi floor Oke deh kita coba lagi mudah-mudahan bagus mantap. nah ini baru berarti tadi kita bukan bikin floor, tadi bukan bikin. oh tadi kita bikin polish powder, karena be bahannya beda. hmm ya ya ya ya. dan ini ada salt, bahannya belum ketahuan ada maso. kita belum tahu dapatnya di mana. dan di sini fungsinya grobok. mantap. naik, Mantap, ini apa? Belum ada masih tanda tanya. Ini baju, baju kalau misalkan bikin baju. Oh, bikin baju bukan di sini. Save dulu deh. Oke, sekarang kita upgrade, upgrade dulu deh upgrade Aesha ya salah lagi ada ada halo udah mudah-mudahan mudah nih kita upgrade nih bajunya biar naik statusnya cuman bahannya ada gak? mel oh bikin necro -clots. Berarti beres misi ini baru bisa bikin kita. Kalau sekarang ini sama kayaknya nih Crocload. Oh sama. Oh iya. Oh, Oke deh kalau gitu. Dengan status naik juga ini udah bagus banget. Udah aktif. Niki Ini udah persediaan Semua Persenjataan Bahan-bahan Buat kesana nah ini kita akan mendapat untuk dan membuat necrocloth kita cari lorbees oke langsung aja oke kita langsung ke old school host di living forest itu kalau misalkan dalamnya itu ada mini boss Nah, mini Bos itu ada beruang Nah bisa didapatin nih ya cuman harus nyari ke, ke dalam hanyanya udah pernah tarung juga Oke langsung aja Eish. mungkin kita lewati dulu yang di sini crocok aja. kita akan ngelawan yang lebih dalam Wesh. ah tenang kan Oke, kita kumpulkan item-item dulu deh. Ah. Oke, langsung aja. Di sini kita lewati-lewati dulu nih. Kita lewatin terus makin dalam. nah ini pernah nih aduh lawan mini boss ini su susah banget. makanya jangan sampai kena. tapi kita coba aja ya. oke. Okay. karena status kita udah naik. nah ini yang susah mah. ya lupa lagi. saman cakernya belum keisi. oh dapat flame guys. ah ini lemah sama flame guys. Tapi kita yang harus matiin itu ini yang ini dulu nih Ini kuat banget Tapi kita.. ini aja masukin. Yah kecil 400 lagi Kita matiin dulu nih yang ini nih Anti itu apa? Anti magic kalau yang penyihir ini Agak susah ini Ya, paennya tiket lagi. Bisa healing. Jangan lo pakai jurus karena buat nanti lebih dalam lagi. Kita mati dulu Warlock. Oke isi dulu. Yes, lawan mini boss ini aja susah lagi kalau yang udah bos dalam ini belum di analyze ini kita matiin dulu ini yang healer yang tame kita analyze ini di block Jadi kita matiin dulu oh mantap healing bahayanya si tameng, ga mati tuh gila damage nya gede diget lagi fan nanti deh sama pilo oh iya yeah. mantap mati Tuh, udah ada bawa Hell Tuh, oh, damatnya Gila, parah Ngan dulu, ini aja biar nyerang Wujung Kelawaniin dong, susah Eh, matiin cepet lah Bikin pusing, ah mantap! Hmm, pakai jurus di sini, status kita masih kecil ya lawan monster gini aja susah. Oh, tapi dapat senjatanya banyak, dapat pahannya banyak. Sudah tiga jam lagi nih. Waduh, waduh, waduh. Ini kebanyakan lawan monster makin ngambil waktu. Waduh, harus dilewatin dulu deh. Sorry. Ya, ini kenapa lagi? Eh, bentar. Lihat peta Jangan sampai salah sini ada apa? Oh banyak harta Wah Wey Jangan dulu dong bang Eljar mantap Memang dibutuhkan ya Eljar 40 doang 50 perak Ini apaan? Oh bukan kotak di sini oh ruang tersembunyi es hampir aja kena jangan dulu dah jangan dulu lawan lawan monster Nih makin sini makin susah Wih ada yang gede mentul bisa masuk agak agak bisa sekolahnya sayang banget jadi horor Hmm. Banyak Item Mantap Eh bener kakak senja Eh benar. Eh hampir Ah kena Beli-beli resep lalu bikin barang-barangnya Aduh, di sini ada tamannya. Aduh, aduh. ada yang gede. Aduh. Oh, hampir aja kena. Uh, habisin waktu kalau lawan yang gede. Mudah-mudahan dapat resep. Resep, woi. Uh, mantap. Bikin sup. Dapat cream sup Oke, okay, ada lagi gak di sini? Kok oh, nggak ada apa-apa? sini ruang tersembunyi, oke okay, lah kalau begitu, oh di sana ada kotak masih belum, oh nggak ada apa-apa, dan lawan yang gede nih, oh untung aja, repot repot, apalagi kalau misalkan udah situasinya malam, aduh makin repot, oh ini kemana ini, oh sini bisa ke atas bisa oh di lantai dua misi kita di lantai dua ya udah deh kita beresin dulu oke okay deh banyak musuh kita lewatin wish musuhnya banyak banget di sini dan ada yang gede juga yang ngeri bu wow, udah sore lagi Weh, weh, cepetan! Uh, untung aja, jadi lewatin dulu aja. Masalahnya, ini bisa ngabisin di sini tuh. Wujud gawat nih kalau malam. Aduh, kacau! Waduh, beneran sampai malam. Bahaya! Uh, langsung ini langsung agresif. Ayolah, cepatlah! Ah, di sini. Ah mantap. Cep dulu dah. Eh ah, SP-nya langsung naik. Untung ada pengesetan. Di sini ada apa nih? Waduh. Wah, gawat Wah, udah deh. Namangnya gede semua. Ujung fan mati mau mati. Udah pakai jurus semua. Lem, guys! Wah, ini kalahnya sama petir. Head cracker, nah gini susahnya kalau misalkan di situasinya malam. Sekarang, udah segini lagi. Kemaleman jadi gini nih, susah makin susah, lebih agresif nih. Damage lebih gede lagi. Kalau udah malam, tadi sih malah lawan yang gede, tapi nggak apa lah buat nambahin apa Buat low book juga sih, nggak apa Nanti kita kasihnya lagi. Oke okay, teman-teman, mungkin kita ambil-ambilin dulu. Lalu kita kabur. Ini udah dapet pengasepan padahal. Oke okay, deh. Ini udah gak bener nih kalau misalnya udah malam itu udah banget susah. Udah gak bakal bener. Kita pakai Wing of Eaters. Gak bakal bener. Susah lawan monsternya. Harusnya tadi bawa peralatan dulu nih. Di Living Forest kita ambil beruang sama si Kolaria. Ya udah. Mungkin di-skip aja ya. Oke, okay, kita lawan Nah, yang harus didapetin tuh nih Yang Bir, yang mini boss Kita harus dapat Buat nanti lawan bos yang ada di sekolah tua Kita matiin dulu, anak-anaknya Nah, ini yang ada di hutan Ada mini boss kecil Yang bir club belum dapet ternyata Statusnya nggak bakal lah, kita matiin dulu analyze <laughs> Oke, ini mini bos lumayan tangguh. Yang penting kita ini dapat monsternya dulu nih. Matiin dulu anak-anaknya. Prajurit-prajuritnya kita matiin dulu. Damage-nya lumayan. itu ada pilocan Pilo Nah di sini ada ice karena kita tadi ngambil ice ya, yang buat senjatanya. Oke okay, langsung dealer kita mantap. Aduh, diracunin. Salahnya sama ban, semua api. Adalah gak usah, mendingan serang biasa, prajurit-prajuritnya dulu mati. Mati dulu nih prajurit-prajurit kecil ini. Wow untung untung, Ini musiknya udah keren, oke okay, mantap, nah, kita matiin dulu, oke okay, kita sedikitin dulu nih, si biar, si beruang, Niki biar dapat mencari para Pokemon, masih-masih belum lemah, oh mantap. Kena stun Wah gawati loh Untung miss Berapa? 200 Sedikit lagi Ayo, minasan! Aduh, kok oh, mantap? Ingat 83 berarti kita bertahan dulu biar yang beresin niki, biar niki yang dapat. Oke, niki waktunya mengambil si beruang. Ayo. Mantap, dapat! buat lawan bos. Aduh mantep. Kita langsung aja pakai wing of Icarus. Jangan lupa di save. Nah gini ini harus persiapan terus. Kalau misalkan perjalanan di sini nggak bisa langsung. Armor udah harus di upgrade terus. Mantap. Kita save dulu biar gak mati lampu. Sedekah. bentar lihat senjata persenjataan oke mantap udah mantap semua deh kita langsung mudah mudahan berhasil cekidaw lalalalalala ini krocok krocok ini harus dilewatin dulu aja deh krocok krocok yang bisa diambil sama niki ah oke langsung waduh hampir hampir ae eh. Waduh ada yang gede, eee, aduh. Jangan dulu dah. Ampun bang, ampun bang, aduh, ampun bang. Jangan dulu ya bang, nggak mau bertarung dulu nih bang. Sudah enam jam, 6 jam lewat, udah 8 jam, empat lewatin dulu. Kucing bang, aduh. Nah di sini kelu Oke, okay, siap-siap. Ini mini bos apa bos gede ya? Lupa. Eh, banyak banyak di sini. Banyak panen bahan buat bikin persenjataan dan buat bikin makanan juga lumayan. Uh, mantap. Mantap sekali saudara-saudara dapat nektar. Oh, mantap. Dapat nektar. Ya ada apa? nggak ada apa-apa. Langsung cekidot. Langsung save lagi. Waktunya melawan. Aduh. Oh. Cekidot. Di mana kau? Eh, yeah, di sini ada pintu bisa masuk eh nggak di sini pintunya nggak ada tadi oke akhirnya ketemu juga oh mini bos yang kuat untung tadi udah persiapan kita harus melawannya saudara-saudara kita -saudara. kencang monster nah ini, ini kalau sama si play Dikasih misi yang belum ada levelnya Yang belum kita mampu Makanya kita harus Bawa seper-senjataan Wih mantap langsung uh, Waduh Waduh kuat ternyata Untung tadi udah ngisi, biarlah cuma satu doang, sekali doang. Tapi nggak apa-apa dah, kita coba sama beruang-beruang keluasan. lawannya mantap Jangan buat dapat bahan stok doang, tap dong. Untung udah bawa persenjataan polar ini, yok. Dekit dong. Pusingkan dia. Lawan money boss yang sangat boss ini. dulu deh. Hai, dampaknya berapa ini? Dua langsung lemes. Niki, ini kalau misalkan Jess yang dapat serangan is dead. eh, kolornya nol. Untung masih punya kolariano, Main buat ngestan, kalau dapat. uh tanda tanya, nggak apa-apa langsung lagi. sedikit uh, lagi. Ah, lemah sama es, bagus. Ice Storm. mantap, masih punya kolarianok, bisa enam kali lagi. Mudah-mudahan pusing Uh, kagak Kagak pusing Waduh, dikit lagi Niki Gawat Ini gara-gara si Play ini Harusnya kita tuh nggak belum Lawan-lawan bos-bos gini tuh Makanya mengkhawatirkan sama si Play karena tim lain, Tapi bisa membuat kita lebih kuat sih. Cuman kita harus siap-siap aja nih, perbarui armor, bawa-bawa barang ini harus, harus standby. Masih ada kolarian, nok. Nah ini gunanya niki nih. Enaknya, bisa nyari. Oh dapat bom, flam. Oh, dapat flam, bikin flam. tuh resep bukan, bukan kayaknya. Iya mantap. Nah ini buat dapat tuh rambut rambut palsu apa itu? Sorry. Mantap menang. Mudah gundulmu, ya. Ini udah tiga kali balik. Yang pertama gagal, yang kedua tadi udah lemat, Kita balik ke workshop Ke ruang kerja oh, play udah nungguin ah. Ah. oh, oh, yang lebih Senpai <tuh> Tentu saja. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. 作るありがとう。<笑> こういうのはフィーリングが大事なん <laughs> <laughs> それじゃ、私ドキドキ。あ、だ、やっとやり出来<笑> kualitasnya juga tidak buruk, bagus sekali. hehehe, luar biasa. hehehe, Oke, udah jadi nih, krokletnya. Untung masih tepat waktu, cuman susah aja ini. Lama bikin nih perlu bolak-balik. Oh, joss! Oke, sudah janji nih. Hmm, <laughs> 私たち<笑><笑> <laughs> Kalau sama play ya gini, dapatnya zona bahaya. Jadi susah sama kitanya. Tapi kita makin ma naik levelnya makin kuat. Totsumo homete imasen Ah, hai. あのそれ とうん。 <laughs> Napa nah, lagi? Teofratus. Ya Identitas apa? Ben masih とたばたの sebenarnya. Mulai hilang ingatan, Pen. Oke, kita mulai masuk ke chapter 2. Mungkin sampai sini aja untuk part keempat ini ya. Jangan lupa like, share, dan komen ya teman-teman. Hmm, Oh masih ada ceritanya? Oh ya, Mungkin sedikit lagi. <tuh> Oke di sini udah masuk kelas lagi eh hey, belum di sini ada anak baru mungkin Ato, diterusin dulu oke ya dokter yang kuah teteh. ちゃんと教科書そんなこと言われても Ada anak baru, eh, berarti sih bakal ngambil lagi? langsung <gay> <tuh> ada. 出てこないでください。俺様の怪我を感じ取れないようではまだ Mendemnya lupa di mana. yang 聞こえて。どこへですかその天皇 <laughs> Oke sampai sini aja ya teman-teman dari ceritanya kita langsung save. Oke sampai sini aja untuk part keempat ini kita mulai ke chapter 2 dan mulai ke pelajaran bulan baru dan di sini ada siswa baru juga siswa yang ditransfer. Oke sampai sini dulu aja ya untuk teman-teman jangan lupa di subscribe, di like dan di komen ya karena banyak masih banyak kekurangan. Ini dalam ngomong aja ini masih bla bla bla bla susah banget dah. Kadang sambil main sambil ngomong gak biasa ini. Ya apalagi pakai bahasa Indonesia karena aslinya saya orang Sunda. Oke sampai sini aja ya teman-teman. Terima kasih yang udah menonton. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian mendukung channel ini agar terus berkarya. Silahkan subscribe, like, comment dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di next video. Thanks for watching.